1, 2, Halo Sobat Bidular Kembali lagi bersama saya di channel Jari Kediri Jawa Timur Kembali lagi bersama saya di area outdoor Dan kali ini saya akan tes akurasi Seberapa akurat sih uh, saya untuk menembak sasaran, oke. Kali ini saya ditemani dengan senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor klasik coklat tanpa manometer, ya sahabat. dealer Oke, langsung saja. Uh, Di sana saya sudah menyiapkan uh, botol hand sanitizer yang sudah ada luar. Sah. Dan di sini, di sini ke sana itu jaraknya sekitar 10 sampai 15 meter. Oke, langsung saja saya akan coba tes akurasi dari senapan angin ini. Cekidot. Oke, saya menggunakan eh, satu kali tarikan, satu kali tarikan gerendel. Kemudian saya masukkan mimisnya. Saya kunci dan siap untuk membidik. Oke, langsung saja saya bidik satu dua tiga. satu kali percobaan langsung tepat sasaran dan ternyata power powernya juga nggak abal-abal alias emang mantap betul oke sahabat bediler, uh, mungkin uh, itu saja untuk episode kali ini dari tes power senapan angin, gejlug DP Fusion 1960 dengan popor klasik coklat tanpa manometer oke sahabat bediler, jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share dan subscribe channel Jaya Air Resort oke sahabat bediler, terima kasih, saya mohon undur diri, terima kasih dan salam bediler Oh, oh, oh.